Kalah rasa, tuangkan segala rasa, hidup satu dalam dada, ku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 Segala asal hingga satu dalam Ku kuretkan, dengan puisi indah, ku, ku Coba Ku deska. segala asal hingga satu dalam badan ku torekkan dengan puisi indah ku coba koreskan Cinta tujuh ratus skala rasa kuhiskan dengan kataku tuangkan segala rasa. Katakan, "Aku indah."